Teman-teman, cara bermain ini adalah mudah sekali Ini setiap lubang diisi 7, 7, 7 Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ada 14 lubang yang diisi 7, 7 ya Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan teman-teman nih Hari ini kita mau main congkak nih teman-teman Sama Superman, mana Superman? Superman lagi menghitung biji congkak nih teman-teman Tuh, mantap sekali ya teman-teman Tuh, lagi disusun ya Bagaimana cara mainnya? Tunggu ya teman-teman Oke teman-teman Nah, ini diisi ya Per lubangnya ini 77 teman-teman 7, 7, 7, 7, 7, 7 Sampai dengan 7 semuanya Jadi ada berapa lubang nih teman-teman? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 15, 16 lubang Semuanya diisi 77 ya teman-teman Nah, oke Silahkan Kita lihat permainan nih teman-teman Sip Tuh, seperti itu ya teman-teman Tuh Diisi Tuh, tujuh-tujuh Oke, di mana berhentinya Berarti disambung lagi ya teman-teman Oke, seperti itu ya teman-teman Wow, disambung lagi teman-teman Oke Sip, disambung lagi ya teman-teman Oke, seperti itu ya Cara ngisinya teman-teman Tuh, seperti itu Nah Oke teman-teman Mainnya berganti-gantian ya Teman-teman Teman-teman Kalau cara bermain ini Kalau satu sisi ini Habis, berarti dia akan kalah nih teman-teman. Ini contoh ini terambil ke sini diisi. Berarti dia akan kalah ya, teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa belajar, terus berkarya, jaga kesehatan. Jangan lupa terus nonton channel Kesangan teman-teman. Dadah.